Hidupku tanpa cintamu Bagai malam tanpa bintang Cintaku tanpa sambutmu, bagai panas tanpa hujan, jiwaku berbisik lirih.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 Simpan mawar yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Sudikah dirimu untuk? Sebelum kau ludahi aku Sebelum kau robek hatiku Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku Meski kau tak cinta Sedikit waktu Biar cinta datang Karena telah Terbiasa Hahaha